oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas partisipasinya teman-teman sudah menonton sudah mendengarkan video-video derosa nah buat teman-teman yang belum subscribe bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang bisa memberikan informasi buat teman-teman dan juga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru nah kebetulan saya mau review di bengkel nih, bengkel hmm. Haji Eko, terkenalnya bengkel Haji Eko sama bengkel Maman Kebetulan ada beberapa unit yang mungkin sekiranya bisa merekomendasi buat teman-teman Ini mobil Avanza versi lawas, mungkin bisa merekomendasi buat teman-teman Saya sama Bang Agus, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang, Assalamualaikum, Bang Haji Dedi Nah ini Bang Agus nih, salah satu user pemilik hmm. mobil ini yang kita mau review, Bang ya. ya. Oke, okay, salam kenal Abang Agus. Bagus, nomor telepon Abang Agus disebutkan tolong. HP saya 0812 okay. 8755 okay. 8783. Okay. HP aktif 24 jam. Nah, teman-teman, nomor telepon beliau tersambung dengan WhatsApp ya? ya. Bisa langsung japri. Nah, Bang Agus, ini kebetulan ada mobil Avanza. Ya, tahun berapa nih, bang? Ini 2011 matic, ini baru dapat nih. 2011 matic. Ya. Ini tipenya apa, Bang? Tipe G, tipe G. Uh, ini baru dapat. Ini perorangan. Perorangan, 6 perorangan. Ah, ini pajaknya masih bulan panjang 11. bulan 11 23 23. Oh, panjang, Bang. depan. Subhanallah. Pajaknya banyak sekali ya, teman-teman. Ini alamatnya Serang apa Tangerang? Ah, Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Berplat ganjil ya, teman-teman. Mobilnya warna silver. Avanza G Metallic. 2011, 2011 atau sama perorangan kilometernya berapa kilometer ini masih di bawah dua ratus lebih seratus ribuan ya kurang uh, lebih uh, ya iya. nah ini bang saya lihat sih kap mesinnya masih uh, ori, iya, bang, iya, ori ya bang ya ori cuman ini ada sedikit ini kisang enggak betah biar biar pemohon kusmen sepuas ini mau saya uh, repair nanti repair ini masih ori, ori sini itu. ini teman-teman kapnya masih bagus banget uh, uh. cuman warnanya udah agak uh, pudar uh, okay. karena mohon maaf teman-teman ini mobilnya masih orian. Eh, ya di beberapa bagian masih Orion di pintu pun ah, pintu udah ya ya tapi rata-rata teman-teman mobilnya masih sangat bagus nih masih Orion rata-rata mesinnya gimana bang mesin ah, enak banget mesin enak, enak. Banget. ya mesin masih enak Mas, mesin masih responsif mesin responsif metiknya Matic nggak nyentak nggak ya. nyentak enak, enak. Dalam... tadi di 120 masih enak 120 masih hmm. enak oh, kayak kaki gimana bang kaki udah enak banget Enak apa enggak kayaknya? Oh iya iya iya iya. Bang, kendalanya selain bodi ini apa lagi, Bang? Paling dalamannya kita harus ke salon. Biasalah motor. Ke salon. Salon. Paling ganti oli kali ya. ya ganti ganti oli matik Olim... namanya kita ganti. Jadi ganti biar transmisi tuh puas. Nah, teman-teman, gak usah khawatir nih, dikasih oli matik sama oli mesin. Jadi teman-teman, join up sekalian beli mobil ini sudah terima tune up mobilnya terima enak banget iya, salon nah. juga ini kita rapihin juga nah bang agus harganya berapa harganya murah di bawah seratus di bawah seratus saya kasih sembilan puluh juta yeah. tapi masih bisa nego bang dikit lah bang izin bang uh. kalau nawar 90 boleh nggak bang bisa nanti kontak nah tuh uh. teman teman udah ditawarin 90 juta mobilnya tinggal bungkus Mobilnya sudah ditawarin sama saya, insya Allah sembilan juta bisa langsung dibungkus, ya bang. Nah, ya, Terima, terima rapi ya, terima Sudah lima waktu kurang lebih lima puluh delapan. Sudah lima ribu tiga ratus lima puluh delapan. Sudah lima ribu delapan ini ada puluh delapan. ini lima ribu delapan ratus lima puluh delapan. ribu delapan ratus lima puluh delapan atas sama perorangan PT Bang. Perorangan. Perorangan. Ini warna hitam. Saya lihat masih ori. ori juga ya. sama. Masih bagus ya. Luar biasa. So, kita selalu ngecek dulu kalau mobil tuh. Penting okay. enggak pernah kena tabrakan pernah banjir. Uh -uh. Nah teman-teman mobilnya benar-benar rekomendasi. Platnya plat Bandung berplat genap. Pajaknya Februari. Kilometernya berapa kaya -kaya Bang? Ini 120. 120 ribuan kurang lebih ya Bang iya, ya. kurang lebih masih ya. Masih ya Bang yeah. ya. Nah teman-teman mobilnya rekomendasi tahun 2008 bang. bang harganya berapa bang? Ini 60 harganya 90 juta? Iya Masih bisa nego ya bang? Sedikit lah nah, Sedikit lah Negan pada ini nih teman ya. negoan nih Iya iya iya ya, ya. Dia bela konsumen nih ya. Pokoknya teman-teman Insya Allah mobilnya merekomendasi harganya pun benar-benar bagus Insya Allah bisa Teman-teman mau jual lagi pun masih, masih bisa ya? Iya masih bisa ya, Oke Masih, masih kebagian teman-teman Nah, ada lagi Bang barangkali. Udah cukup dua aja benar Baru dua ya, iya. bang, yang baru dapat ya. Bagus juga ini mobilnya dia berprofesi Banyak. sebagai pedagang bajongan ya, Mas. Iya, Spesialis pedagang bajongan. Karena dia juaranya rata-rata enggak ke pemakai. Oh, ya, mereka Am juga juga sih, menjarang. Hampir rata-rata mayoritas iya. ya. Ha -ha. Hampir rata-rata mayoritas pedagang, pedagang. yang iya, belinya. Betul. Gitu, gitu ya teman-teman, harganya hmm. worth it rekomendasi. Nah, Bang Agus barangkali yang mau ditutup ada yang mau disampaikan. Cukup itu aja. Tapi di kita selalu sebelum jual kita servis lu baikin dulu. Nah, jadi terima rapih lah gitu. Bang Agus benar-benar menjaga kualitas barang, kualitas barang dan pelayanan ya, ya Pak. Ya? betul. Pelayanannya sangat luar biasa. Pokoknya servisnya bagus, very good. Oke teman-teman, berikut tadi yang telah kita sampaikan. Semoga review ini bisa menjadi telok ukur referensi buat teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf mohon dimaklumi saya tutup wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah wabarakatuh terima kasih bang agus ya sama sama